Jarawal betasu bilang Kau cinta ini cuma paralit saya, sehingga kan tak bagi dengan cinta yang lain. Mama Ta janji pasti bahagia Nona jangan ragu Nona jangan takut Cuma parlis saja Kita jua mau bilang Cuma parah lesa ya Tak nah, jang cuma panalas saja Oh Oh, oh. ini betapa oh, dendanya beta janji pasti bahagia cinta yang sayang, Siapa sayang. Saja yang tahu kata dua pun cinta coba Tuhan saja.